Kenalkan, ini kami. Kami adalah sekelompok pelajar yang berada di daerah Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis, tepatnya di Kota Duri. Kota yang katanya kaya akan sumber daya alamnya, yaitu minyak. Kota di mana bagi masyarakat Duri sendiri mengatakan, kota kecil yang penuh banyak kenangan. Oke, okay, baik. Di sini, kami mungkin bagi sebagian orang maupun guru-guru kami di sekolah mengatakan, "Kami adalah murid yang nakal, padahal tidak. Kami adalah sekelompok pelajar yang lucu tanpa banyak basa-basi, dan kami benci akan hal-hal yang tidak pasti dan semua kemunafikan." Di sini ada Icing, salah satu murid yang berbadan besar diantara kami semua, dan tidak pernah berhenti untuk membuli temannya sendiri, dan juga si keras kepala. Tetapi ternyata kalian sudah salah besar, dan kalian tertipu, layaknya penguasa yang sanggup menipu rakyatnya di balik senyuman manis itu, sebab masih ada badut yang ternyata memiliki badan lebih unggul besarnya daripada Iceng Badut adalah salah satu penggemar fanatik dari Bill Gates bukan makanan dan bukan sayuran tetapi kami menyebutnya toge sebab hanya toge yang memiliki postur tubuh kurus dan tinggi di antara kami semua dan toge selalu setia bersama Gifari ketika hendak pergi membeli ilmu ke sekolah, sebab kami harus menggerogoti kocek orang tua kami dahulu agar mampu mendapat ilmu di bangku sekolah. Ada beberapa personil kami yang memiliki postur tubuh yang paling oke di antara kami semua, yaitu ajir, dias, dan Sampai. Meski postur mereka hanya sebesar biji kacang, tetapi mereka mampu meluluhkan hati para wanita dengan rangkaian kata dan janji manis yang tak ada ubahnya dengan para penguasa di negeri ini. Tak lepas dari itu semua, ada satu anak manusia lagi yang kami menyebutnya sebagai Razan, salah satu penggemar seni bela diri Tarung Bebas. Tetapi seumur hidupnya tidak pernah berkelahi sebab Razan adalah orang yang cinta damai dan begitupun dengan Fuji. Dengan style dingin dan sedikit senyuman manis disertai behel hitamnya. Dia lebih menjaga kualitas berbicaranya meski terkadang dia mampu memberikan kami galak tawa dengan aksi kebodohannya. Yang katanya itu dia dapat belajar dari para wakil-wakil rakyat meskipun kami tak mengerti apa maksud dari itu semua tetapi bukan sampai di sini saja sebab ada salah satu kelompok yang tidak bisa kami lepaskan dari cerita hidup kami ini dia Fakri Ferdi dan Furkon salah satu kelompok yang mereka menganggap diri mereka yang paling kuat dan tidak ada yang mampu mengalahkan mereka, kecuali orang tua mereka masing-masing. Inilah kami, dan di sini cerita kami dimulai. Sebenarnya kami tidak tahu akan dari mana kami untuk memulai cerita kami ini Sebab terlalu banyak sekali rasanya yang akan kami ceritakan Apalagi tentang kota duri kami ini Kota di mana kami banyak menemukan cerita baik maupun buruk Mungkin bukan hanya kami Masih banyak lagi masyarakat duri yang peduli akan kota duri ini hanya saja, mungkin belum terlihat jejaknya oleh kami Kata Duri menurut penuturan Berasal dari nama sungai Batang yang dibaca Dui Yang membelah hutan rawa di areal Duri Steam Flood Atau disingkat DSF Kami ini hanyalah beberapa orang pelajar yang tidak tahu betul sejarah Kota Duri ini. Yang kental bagi kami adalah, Bengkalis tidak pernah mau melepaskan Duri dari tanah kekuasaannya, dengan berbagai macam alasan dan isu yang tidak masuk di akal. Sehingga, kami pun sanggup apabila menyebut Bengkalis dengan sebutan penjajah. Sebab, Kota Duri kami ini adalah penyumbang APBD terbesar untuk Kabupaten Bengkalis. Dan apakah mereka tahu seperti apa yang kami rasakan saat ini di Kota Duri? Mereka tidak tahu Mereka hanya menikmati manisnya olahan keringat dari saudara kami dan orang tua kami Letak Kota Duri atau Kecamatan Mandau secara geografis memang strategis Negeri yang menurut peta Moskowiski Salah seorang antropolog kebangsaan Jerman ketika melakukan penelitian tentang Sakai pada tahun 1919 terkuak bahwa di atas tanah di mana komunitas Sakai menggantungkan hidupnya pada hutan itu kemudian berubah menjadi blok-blok ladang minyak NPPM kini Chevron lapangan minyak duri ditemukan pada 1941 dan memulai produksinya di tahun 1958 kota duri juga salah satu penyumbang APBN untuk Republik Indonesia tetapi apa? saat ini kami melihat tetangga, teman, anggota keluarga, dan semuanya menganggur sebab beberapa waktu yang lalu sudah terjadi PHK besar-besaran di kota Duri. Dan juga, kami harus kehilangan satu persatu teman-teman dikarenakan keluarganya memutuskan untuk pindah ke daerah lain yang dirasa layak atau mampu untuk menghidupi keluarganya. Duri merupakan satu di antara lapangan-lapangan minyak saffron terbesar sebagai cadangan. Terbukti, menyumbang sekitar 30% produksi minyak mentah Indonesia. Dimana peran pemerintah yang katanya selalu mendengar suara atau aspirasi rakyat? Dimana peran mereka yang dulu meminta suara rakyat Duri dengan jatuh bangun meyakinkan agar dapat dipilih sebagai wakilnya di hadapan penguasa? Dunia memandang Bali Amerika mengeksploitasi Duri Lalu, dimana Indonesia? Sejujurnya rakyat Duri tidak pernah membutuhkan pidato-pidato yang menggelora itu tidak membutuhkan janji tetapi rakyat Duri hanya membutuhkan pekerjaan yang layak penghasilan untuk mencukupi keluarga dan tidak ada tekanan dari pihak manapun kami rasa itu saja mungkin tidak lucu rasanya apabila kami yang hanya duduk di bangku sekolah ini dan dicap sebagai murid yang nakal sanggup untuk memikirkan hal-hal yang tidak sepatutnya kami pikirkan sebab kami yakin semuanya sudah ada tugasnya masing-masing tetapi yang membuat kami mampu berpikir sejauh ini adalah keresahan kami akan kelangsungan hidup generasi penerus kami dengan melihat perkembangan kota duri saat ini dalam konteks pemekaran pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau Tentu tidak perlu dihantui ketakutan. Derita sebagai sang induk, meski menderita ketika proses melahirkan, seorang ibu akan bahagia apabila mendengar anaknya lahir dengan selamat. Apalagi, anaknya kelak dapat hidup lebih sejahtera. Tetapi, apa yang dialami oleh kecamatan Mandau seperti sebuah kisah, seorang anak perawan di sebuah rumah tua. Mandau telah memberikan segalanya, pajak dan hasil minyak, bahkan jiwa dan raga kepada orang tua tercintanya bengkalis Tetapi kenapa ketika anaknya itu telah tumbuh dewasa, bahkan telah berusia lebih dari setengah abad Meminta izin menikah atau mekar, justru dilarang dan dianggap anak yang durhaka? Murnikah karena alasan keempat anaknya lebih dahulu berumur tangga, yaitu Siak, Rekan Hilir, Dumai, dan terakhir Kepelawan Meranti. Mau sampai kapan, kota duri kami ini akan terus diperkosa dengan pikiran waras ini. Sudah 71 tahun Indonesia merdeka, tetapi kami sebagai warga duri, tidak pernah sedikitpun merasakan seperti apa rasanya merdeka itu, sebab kota Duri yang sudah tidak pantas lagi bergelut dalam kelas kecamatan. Tetapi tetap tidak diberi jalan untuk kami mampu maju terus ke depan. Entah apa yang saat ini direncanakan atau disusun oleh para penguasa dengan kota minyak kami ini. Mungkin sebagian orang memandang Indonesia tidak pernah melirik kota Duri yang Indonesia lihat hanyalah Jakarta atau Pulau Jawa saja. Mereka tahu apa dengan Kota Duri? Negara maju sekelas Amerika saja sanggup melirik kota kecil ini. Mungkin yang mereka tahu hanya Riau, Kanbaru dan Bengkalis. Tetapi kami berpikir tidak begitu. Sebab bagaimana orang asing bisa masuk tanpa ada negosiasi terhadap penguasa dan itu adalah mereka yang memakai baju putih dan jas hitam dengan lambaian tangan yang disertai senyuman manisnya ketika kita berbicara permasalahan yang ada di kota duri mungkin tidak akan habis rasanya secangkir kopi dan sembungkus rokok untuk membahas itu semua sebab saat ini satu persatu warga duri sudah mulai didaftarkan di lapas bengkalis dengan permasalahan narkoba cabul dan belum lagi warga sebanga yang krisis air bersih. Sampah di Kota Duri yang tinggal menunggu kita semua dilanda banjir seperti saudara kita di Jakarta yang sudah berlangganan dengan banjir. Infrastruktur jalan yang sangat buruk, yang tidak sedikit meminta korban di jalanan. Musim asap yang tidak ada ujungnya. Listrik yang selalu menguji kesabaran kami ketika hidup dan padam dengan berbagai macam alasan lapangan pekerjaan yang sangat minim dan masih banyak lagi apa kalian lupa mengaktifkan GPS sehingga kami tidak tahu keberadaan kalian saat ini dimana pak, bu saat ini kami, warga Duri sangat membutuhkan uluran tangan seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan kami membantu kami untuk merasakan kemerdekaan itu Katanya Indonesia itu kaya. Tetapi, kenapa kami di Kota Duri ini harus membeli air dulu agar kami dapat air bersih? Kami harus membeli ilmu di negara kami sendiri. Kami harus membayar dulu agar kami dapat pekerjaan. Kenapa? Kami tidak ingin seperti saudara kami di Bliktung. Cukup sudah Belitung menjadi garis sejarah dan pelajaran untuk kami warga Duri. Dan kami mohon, jangan perlakukan kami sama seperti saudara kami di Bliktung yang disebabkan oleh ketamaan penguasa yang memiliki kepentingan-kepentingan sehingga tega menjadikan belitung tumbalnya saat ini yang kami punya hanya minyak dan jangan kuras habis minyak kami setelah itu kalian tinggalkan kami tetapi bantu kami untuk mampu mengolahnya sehingga kami mampu untuk berdiri sendiri cukup sudah permainannya coba lihat kami di kota duri ini bukankah kami juga bagian dari republik ini Ketika kami teka dulu, kami selalu diajarkan untuk bahagia dan bernyanyi. Sehingga, membuat kami senang untuk bernyanyi. Tetapi, saat ini rasanya kami kecewa untuk bernyanyi lagi. Sebab, untuk apa kami bernyanyi, apabila suara kami tidak pernah didengar? Itulah sepenggal kisah kami tentang kota kecil kami ini. Sebab, kami peduli, kami cinta dan kami tidak ingin kehilangan keluarga dan teman-teman kami di kota duri ini yang dikarenakan permasalahan-permasalahan yang kami rasa tidak sulit untuk mengatasinya. Like, comment, share, dan subscribe Dan buat kalian yang ingin berikan komentar, kritik, dan saran Silahkan tinggalkan semuanya di kolom komentar Dan TANJARO!